Nah, Dari sanalah e, timbul permusuhan antara orang-orang Bali, kan gitu ya? Nah setelah terjadi Cook, gitu, hmm. kemudian itu demo di Jakarta untuk membubarkan PKI. Nah di sini meletuslah e, anu, gerakan, gitu kan? Nah, terjadilah tragedi Bali gitu. Yang pertama diawali dulu dengan pembakar-pembakaran rumah nah, Kemudian ada slogan Daripada membakar sarangnya Tiba-tiba tikusnya gitu. Terjadilah pembunuh, -pembunuh, pembunuh Yang terjadi di Jakarta kan bukan pertentangan PNI dan PKI Tapi e, klik internal angkatan darat Nah, cuma di, di tingkatan desa, itu e, klik yang terjadi adalah e, PNI dan PK. Macam pertama adalah masa masa dari desa seberang atau dari desa mana itu akan datang gitu kan, Akan datang, kemudian mengambil si A terus membawa ke tempat lain, membawa ke tempat lain dan dibantai di situ. Nah, modus yang kedua, rumahnya didatangin dibakar, dihancurin, dibantai di depan. belum sebelum terbakar dulu, kalau di sebelum sebelum terbakar gitu kalau tidak tidak terbakar itu di sana banyak sekali ada tulis tulisnya untuk kemenangan PKI itu semua dicetak itu awas tahun ini awas gitu di di ininya di dak itu ditulis oleh orang-orang PKI di sana gitu untuk kemenangannya jadi sudah yakin sekali kemenangan kan? nah, terus ada juga eh ya rebutan, rebutan pengaruh dalam sebuah krio Iya, ya pedanda di sebelah ya. dan topi sampai di apa ya istilah baliknya saya dupakan lagi topi pedanda itu ya itu pun berguling jatuh bersama kepala dari pedanda itu itu cerita-cerita ya. satu desa mana ada tujuh anak putri yang setiap Sabtu Minggu dia turun ke dan pasar hanya untuk kursus menjahit yang diadakan oleh Gerwani gitu kan? Dan dia mereka anak-anak umur 14 tahun Yang sekitar kelas 2 SMP gitu kan? Nah ketika peristiwa itu terjadi Ada order, ada perintah bahwa Kelompok-kelompok PNI yang dalam Laskar-Laskar mereka itu kan dikasih nama Tameng oh di sini, kan? nah, Tameng ini harus mencari orang-orang PKI di setiap desa Gitu kan. nah, ee, karena di desa di desa ini Tidak ada PKI-nya gitu kan. Terus Anak-anak ini kemudian ya Sudah daripada orang-orang tua yang kena gitu kan. Dan karena juga ini sudah terlanjur Saya ikut kursus menjahit ini Yang diadakan oleh Birwani nah, Ini kan terlalu polos gitu loh Dia tidak bisa membedakan mana politik Mana gitu kan. nah Akhirnya ee, ketujuh anak ini diupacarai, dan kemudian disembelih di kuburan. Tapi pada waktu itu memang sepertinya dia memang orang harus, di, harus dibunuh, Pak. Sebab kalau dia hidup mungkin saya juga dibunuh, gitu. Gitu selokannya, Pak. Makanya waktu itu orang tidak tahu partai, Pak. Ada yang sebut yang di, di sana, uh, yang gampang disebut merah, gitu, Pak. Hmm. Kalau merah, PKI. Bahkan ada orang bertanya, kamu PKI enggak saya merah Sambil mungkin cara berpikir kita sudah berbeda Kita bisa menilai usaha penata, sentimen yang berjalan lebih banyak Bukan murni dari apa sih kesalahan mereka, nah itu kita enggak tahu